ditutupi dengan kain supaya nggak pecah batangnya ya terburu ini. nah ini cendrawasih yang dibikin dua minggu yang lalu ya, bikin mami terus itu kimen yang lagi diliarkan jadi, kemarin sempat kita kasih ya foto ini kelapa yang ditebas ekstrim kita tabus, ini banyak okian, okekianti di bawah beringin yang dapat dari pohon udah besar udah meliuk-liuk akarnya ini habis mangkas iprik pucuk merah tadi ini udah besar juga ini ya panas ini besar di sebelahnya juga iprik tingginya kurang lebih satu meter, daun kucuk merah, ini cemara, cemara udang nah, ini ini juga nemu di pohon ini ya, beringin lokal di pohon. Ya kianti. Kiantinya yang mikro. Ini enggak pernah berhenti berbuah. Ya. Putus nyambung. Habis yang merahnya, yang hijaunya tunggu lagi. waktu itu pernah bikin videonya juga ini ada serbin serbin ini masih diliarkan dan belum pernah di program sama sekali belum pernah diproses dikawat atau di apa-apain ya bingung korea nah, di bawah ini banyak bahan